Selamat datang di Gesering Channel, semoga saya menjumpai Anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saat ini Anda atau orang yang tersayang Anda keluarga Anda dan sahabat-sahabat Anda sedang mengalami sakit kepala secara tiba-tiba di saat sedang bekerja atau di saat sedang melakukan aktivitas fisik. Ataukah sedang mengalami sakit kepala yang tidak pernah sembuh-sembuh padahal sudah minum obat penghilang rasa nyeri? Nah, saat ini saya coba menjelaskan untuk Anda tentang cara mengobati sakit kepala dengan cepat dan benar. Biar Anda boleh menjalankan aktivitas harian Anda dengan lancar dan aman. Mau tahu caranya? Tonton terus video ini sampai selesai Heasering channel adalah channel yang selalu menyediakan berbagai solusi masalah kesehatan anda saat ini Baik, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya Buat Anda yang baru masuk di channel ini silahkan dukung dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Agar saya tetap semangat membuat konten menarik dan pastinya konten-konten yang menjadi solusi masalah kesehatan Anda. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Nyeri adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, atau keadaan yang menggambarkan berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan tubuh kita. Pada umumnya sakit kepala adalah masalah sepele tapi jika berlanjut dan sampai merasa terganggu aktivitas Anda bahkan sampai merasa sakitnya tidak tertahankan karena intensitas nyerinya semakin tinggi. Maka sakit kepala juga merupakan masalah kesehatan yang rumit, apalagi sakit kepala itu disebabkan oleh penyakit yang serius. Ada beberapa jenis sakit kepala berdasarkan penyebabnya dan pengobatannya pun harus sesuai penyebabnya jika Anda mau sembuh total. Berikut beberapa jenis sakit kepala. Satu, sakit kepala primer. Sakit kepala primer dibagi lagi menjadi beberapa jenis Pertama, sakit kepala tegang atau biasa disebut tension headache. Biasanya berlangsung 30 menit hingga 7 hari Sifat dari sakit kepala ini terasa berat dan menekan pada seluruh kepala dengan intensitas ringan sampai sedang namun tidak bertambah berat jika melakukan aktivitas fisik Penyebabnya masih belum jelas, namun beberapa pemicu munculnya tension hidayah seperti stres, cemas, dan depresi. Lalu bagaimana caranya menghadapi masalah kesehatan seperti ini? Jawabannya adalah mengubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat yaitu dengan tidur yang cukup, makan, olahraga teratur, dan mengelola stres. Kedua, migran Sifatnya denyut-denyut pada satu sisi kepala dengan intensitas sedang sampai berat bisa disertai mual dan muntah Serangannya bisa berlangsung 3 hingga 4 jam dan cenderung berulang Ketiga, sakit kepala klaster Biasa disebut klaster hidayah Sakit kepala jenis ini ditandai dengan sakit dengan intensitas hebat pada mata, atas mata, atau samping kepala satu sisi atau kombinasi dari ketiga tempat tersebut. Tanda-tanda lainnya adalah mata merah, berair, kelopak mata bengkak, hidung tersumbat, dahi dan wajah berkeringat. Serta pupil mengecil yang terjadi hanya pada satu sisi wajah saja dan dapat disertai dengan kegelisahan Biasanya berlangsung antara 15 menit hingga 3 jam Dengan frekuensi satu kali dalam dua hari hingga 8 serangan dalam-dalam sehari 2. Sakit kepala sekunder Sakit kepala sekunder adalah yang berhubungan dengan gangguan pada otak seperti Infeksi Trauma kepala leher Gangguan pembuluh darah otak dan leher Penurunan atau peningkatan tekanan cairan otak, tumor di dalam kepala Gangguan metabolisme atau kurang oksigen Sakit kepala yang berhubungan dengan leher, mata, telinga, hidung, sinus, gigi, mulut, dan struktur wajah serta leher lainnya 3. Sakit kepala trigeminal neuralgia Sakit kepala trigeminal neuralgia ini biasanya disebabkan oleh lesi saraf otak dan nyeri saraf lainnya Sifatnya seperti sengatan listrik pada satu sisi wajah dan berulang. Nyeri berlangsung dalam hitungan detik hingga dua menit. dengan intensitas hebat seperti sengatan listrik, menusuk dan tajam dengan frekuensi variasi dari satu hingga 50 kali sehari. Jangan sepelekan sakit kepala apalagi jika terus-menerus mengganggu aktivitas sehari-hari Anda. Obatan sakit kepala 1. Minum air putih 2. Beristirahat di ruang gelap dan tenang 3. Kompres hangat atau dingin 4. Tidur yang cukup 5. Minum teh atau kopi 6. Mengonsumsi obat pereda nyeri yang biasa dijual di pasaran seperti aspirin, ibuprofen, atau parasetamol namun jika terapi yang saya jelaskan telah Anda lakukan semuanya akan tetapi sakit kepalanya tidak kunjung sembuh segeralah ke dokter atau rumah sakit terdekat agar Anda mendapatkan pertolongan yang tepat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian dan penjelasan di video ini, silakan komen di kolom komentar. Semoga komentar Anda bisa menyelesaikan masalah kesehatan bagi sesama kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.